Api mo cokur an baik biwa bi fahmin au biwa enten setunggalin kisah kisah niki sang aktornya adalah Imam Abu Hanifah salah satu Imam Madahibul Arba'ah beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Diam <tuh> ini gadai keistimewaan sing jarang dimiliki orang kebanyakan. Diam ini diparingi ku istimewa dinding Allah. Isok pernah ngimpi ketemu ke Al gusi Allah minggu satu. Ulas aman dereng nate itu. Bon nate panggek ngimpi ketemu Al gusi Allah mau dani Dereng Nak, beliau nih, gue nyampe seratus kali ngimpi ke panggih gusi Allah. Tapi pada saat mimpi yang ke 99 berarti satu, saya kurang setunggal. Pianak, pian piyamba ini terus menggali. Ya Allah, aku mimpi ketemu pangeran kok ora pernah matur opo opo. Ya, stok mendel dulu, nggak Kok aku ya? Eman-eman men panggih kalih gusti allah, padahal nyong hamba sing butuh pirang-pirang. sementara allah moho sugih, moho rohman, moho rohim, nopo kok aku ke orang nyuwun apa-apa? iki padahal momen sing luar biasa, kok sayang yo aku ke orang matur nyuwun apa, apa nopo utawa ya pengertiankah apa nyuwun apa dan sebagainya. Nah akhirnya pada pada saat setelah gagas, ngoten terus timbul surasa nek ngene ya mbok menawa pangeran ngersake aku panggih malih teng mimpi <coughs> aku arep matur pangeran ngoten itu temenan pada suatu ketika dipanggihi untuk yang ke-100 kalinya di dalam mimpi Kepanggih kalian Gusti Allah temenan apa yang si mau dipenggalih niku terus di dilakoni tenan, panggih terus matur kali Allah. Ya Allah, menawi kepareng dalam badai matur ruang dengar sopan Ya Allah, pong ngaiten ma' min amalin abdi ila'ik kinten-kinten amalani hamba panjenengan. Nopo sing gadoske panjenengan iku remen kalian hamba niku jadi amalane hambane panjenengan, sing datos panjenengan remen kalian hamba sing amal, niku kinten kinten amalan nopo gusti. Amalan kan kata, lagu lo kepengen persoh, kepengen mangertos. Kira-kira dari sekian amal-amalan ibadah ikaulané panjenengan, sing bikin jenengan jatuh cinta marang hambane panjenengan niku nalika hamba ikin duwe ngamalanopo jawab jawabipun Gusti Allah qiraatul Quran. Nalika hamba kuwi ibadah rupa maca Quran. Terus aku yang menggalih meneh. lu nek maca Quran iku yo ya? nek wong Islam yo ya? rata-rata maca Quran, tapi kualitas baca Qurane kan masing-masing. Ana -masing. sing tartil, ana sing fase, ana sing mboten. Ono sing faham on maknane on sing boten faham maknane akhirnya tak tang legit pi fahmin au pi fahmin nikumbuh mawase paham buh paham keh tetep jenengan seneng kata allah pi fahmin au pi fahmin buh kui kaleh moco kor faham tahora faham tetep aku seneng karo hambaku sing kelem ni lewat baca bacaan Quran nah ini kabar gembira kang kita sing antuk ipun moco Quran ini kirang yang ini pun maham datang maknanya Al-Quran kabar gembira tapi jangan terlalu gembira sehingga kemudian keterlaluan gembira ini bikin kita termina bubukkan dengan kapasitas, kualitas baca Quran kita yang masih kayak gini ini ada nah, cara nih, cara nih ya mereka. Langgone Dawe Ibnul Koyem kai.